Kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Scorpio di bulan September tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Scorpio di bulan September tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan seorang Scorpio di bulan September tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara Scorpio di bulan September tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambilkan support energi yang mendapatkan oleh Soek Scorpio di bulan September tahun 2021. Pertama support energi kepada kesehatan, selanjutnya support energi kepada keuangan, selanjutnya support energi kepada karir dan pekerjaan. Selanjutnya support energy kepada hubungan asmara Scorpio di bulan September tahun 2021. Jika support energy sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang perkuas untuk melanjutkan Scorpio di bulan September tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. kesehatan setan Scorpio adalah Five of Swords ataupun lima pedang. Secara menyampaikan obsol itu diartikan mampu melihat situasi dan kondisi di saat semuanya sedang terganggu serta di sini mampu memanfaatkan tenaga orang lain. Dan di sini menggambarkan untuk kesehatan orang skopio di bulan September tahun 2021 akan mengalami sedikit penurunan. Namun di sini ditegambarkan orang Scorpio akan mampu melihat situasi dan kondisi dan mampu meminta bantuan kepada orang lain untuk melakukan aktivitas sehari-harinya serta membantu dirinya. Untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Scorpio akan belajar dari pengalaman untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah King of Cup. Secara umumnya, King of Cup itu diartikan seorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di atas 30 tahun, seseorang yang lebih tua dari Scorpio sendiri, dan di sini menggambarkan. Kesehatan Scorpio mengalami penurunan di bulan September tahun 2021, yang dimana di sini digambarkan Scorpio mampu meminta bantuan melihat situasi dan kondisi dan memanfaatkan orang di sekitar. Serta di sini orang tua akan seorang Scorpio untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang dimana di sini akan tetap positif kepada kesehatan Scorpio sendiri. Dan untuk akte kesimpulannya adalah. Di Emperor Secara umumnya di Emperor itu diartikan raja yang berkuasa Orang yang berkuasa, orang yang berpengaruh Orang yang membantu dan orang yang melihat-lihat situasi dan kondisi Dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan kesehatan seorang Scorpio Di sini menggambarkan Orang yang membantu seorang Scorpio di bulan September tahun 2021 Untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi Serta membantu seorang Skopio untuk melakukan aktivitas sehari-hari Adalah orang di sekitar Ataupun orang tua Scorpio sendiri Yang akan mendampak positif kepada kesehatan dan itu kartu keuangannya adalah seven open tagal ataupun 7 koin. Secara umumnya seven open toggle itu diartikan berpikah, berlaku disiplin, dan mampu melihat satu peluang serta mengambil satu peluang yang dekat dan mengabaikan peluang yang jauh dan satu peluang itu merupakan peluang yang sangat pasti. Dan di sini menggambarkan. Untuk keuangan seorang Scorpio di bulan September tahun 2021, keuangannya akan mengalami sedikit peningkatan yang dimana di sini dikarenakan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang disiplin selalu menatap masa depan, fokus di dalam bekerja, bertanggung jawab di dalam bekerja yang akan berdampak positif kepada kepercayaan orang lain kepada dirinya serta meningkatkan keuangan Di sini juga digambarkan bahwasannya seorang Scorpio akan mengambil satu peluang yang pasti dan menghirapkan peluang yang banyak serta menghiraukan peluang yang jauh dimana sini akan menampak positif juga kepada keuangan Scorpio di bulan September tahun 2021. Dan disini tidak tertutup kemungkinan seorang Scorpio suka menatap masa depan dan selalu mencoba untuk membuka usaha yang dimana sini mampu mendoklat keuangan serta finansial Scorpio sendiri. Dan untuk kartu support energinya adalah King of One. Janganlah memiliki open itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang usianya di atas 30 tahun. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Scorpio di bulan September tahun 2021 akan mengalami peningkatan. Yang dimana di sini dikarenakan seorang Scorpio merupakan orang yang selalu menatap masa depan, melihat masa depan, dan selalu mengambil satu pulang usaha untuk meningkatkan keuangan kehidupan yang selalu didukung, dimotivasi, serta didoakan oleh orang-orang terdekat. Pasangan Scorpio serta orang tua Scorpio sendiri, dan jika kartu di kita, gabungkan dengan kartu tua Seorang Scorpio di sini menggambarkan sosok yang berpengaruh sosok yang mendoakan, sosok yang memotivasi adalah seorang orang tua Scorpio, orang oh, terdekat Scorpio, serta pasangan Scorpio yang akan selalu mendukung dan menjadi penyemangat kepada seorang Scorpio untuk selalu disiplin, bertanggung jawab dalam bekerja, yang dimana di sini. Keuangannya akan selalu meningkat serta di sini seorang Scorpio akan selalu mengambil satu peluang usaha untuk meningkatkan keuangan di bulan September tahun 2021. Dan untukkan pekerjaannya adalah Six of One ataupun 6 tahun. Secara umumnya Six of One itu diartikan pencapaian kemenangan yang dimana di sini bisa dikategorikan karir akan meningkat. Dan disini menggambarkan karet seorang Scorpio di bulan September 2021 akan mengalami peningkatan yang dimana sini terjadi Dikarenakan seorang Scorpio selalu disiplin, fokus dalam pekerjaan yang dimana sini akan membuat sebuah kepercayaan Diberikan kepada seorang Scorpio di dalam kategori pekerjaan yang dimana sini akan menjadi pimpinan Ataupun bisa dikategorikan memiliki sebuah pekerjaan yang nilainya sangat besar yang akan terdapat positif kepada keuangan, kehidupan, serta karet Scorpio sendiri dan di sini juga tidak kategori kemungkinan seorang Scorpio akan mencoba membuka usaha yang baru, yang dimana di mana sini usaha miliknya sendiri, yang dimana juga membutuhkan orang lain untuk di dalam kategori usaha, serta seorang Scorpio ingin maju bersama orang lain untuk meningkatkan keuangan kehidupan serta finansialnya sendiri. Dan untuk kartu support energinya adalah Page of Cup cara umumnya, page of itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan hari pekerjaan seorang Scorpio akan mengalami peningkatan di bulan September tahun 2021 yang dimana di sini akan mendapatkan kepercayaan untuk memimpin sebuah pekerjaan yang nilainya sangat besar, dan di sini juga seorang Scorpio akan membuka usaha yang dimana mana usaha miliknya sendiri, yang tujuannya adalah untuk membagikan seorang anak, membahagiakan keluarga, serta kebahagiaan diri sendiri, dan di sini seorang anak. Keluarga akan selalu mendukung mendoakan seorang Scorpio agar karir pekerjaannya akan semakin meningkat lagi. Dan jika kartu dihimpun, kita lakukan dengan karir pekerjaan seorang Scorpio di sini menggambarkan. Orang yang berpengaruh, orang yang mendukung orang yang memotivasi serta orang yang mendoakan Scorpio untuk mendapatkan karir kehidupan serta keuangan lebih bagus adalah keluarga, anak, serta sahabat-sahabat seorang Scorpio sendiri yang dimana di sini akan berdampak positif kepada ke kedisiplinan seorang Scorpio di dalam bekerja serta di sini seorang Scorpio akan percaya diri untuk membuka usaha dirinya sendiri. Yang dimana di sini akan mampu mendongkrak kehidupan finansial lebih bagus lagi. Dan untuk kartu bukan asmarnya adalah nine of cups ataupun sembilan piala. Secara umum nine of cups itu diartikan mendapatkan kebahagiaan dengan menerima kekurangan pasangan serta tidak membandingkan pasangan dengan orang lain. Dan disini sini menggambarkan. Hubungan asmara seorang Scorpio di bulan September tahun 2021 bisa dapat dan akan mendapatkan kebahagiaan, keharmonisan, kerukunan yang dimana di sini seorang Scorpio disarankan tidak membantingkan pasangan dengan orang lain, selalu menerima kekurangan pasangan, tidak mengingat masa lalu seorang pasangan serta di sini selalu setia dan menemani seorang pasangan. Di sini juga digambarkan seorang pasangan akan selalu menunggu akan selalu memotivasi akan selalu mendukung seorang Scorpio untuk mendapatkan hubungan asmara, kehidupan karir serta keuangan yang lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah kenaik opsod. sejarah umumnya kenaik opsod itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri. Dan di sini menggambarkan Kebahagiaan akan menghampiri seorang Scorpio di dalam kategori hubungan asmara apabila di sini seorang Scorpio tidak mengingat masa lalu, tidak membandingkan pasangan orang lain, menerima pasangan apa adanya, dan saling mendukung. Yang dimana di sini seorang pasangan akan selalu menunggu, memotivasi, men-support seorang Scorpio untuk mendapatkan kehidupan karir yang lebih bagus lagi, serta di sini orang-orang di sekitar sahabat Scorpio akan selalu mendukung seorang Scorpio untuk mendapatkan kategori hubungan asmara yang lebih bagus lagi. Dan jika kartu diempower, kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Scorpio di sini menggambarkan sosok yang berpengaruh, sosok yang memotivasi, sosok yang mendorong, sosok yang mendoakan seorang Scorpio untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus adalah pasangan Scorpio sendiri, orang-orang di sekitar Scorpio sendiri, sahabat Scorpio sendiri, yang dimana mana di sini disarankan seorang Scorpio baiknya tidak membandingkan pasangan, menerima pasangan apa adanya yang di mana di sini akan tercipta kerukunan, keharmonisan, kebahagiaan hubungan asmara di bulan September tahun 2021 bersama pasangan Scorpio sendiri dan kepada seorang Scorpio yang sedang single di sini menggambarkan seorang Scorpio yang sedang single perlu perjuangan yang keras perlu usaha yang lebih lagi untuk mendapatkan pasangan di bulan September tahun 2021.